Halo semuanya, bersama Sejo di sini. Pada video kali ini kita akan unboxing brand dari Swiss yaitu Tissot. Tissot apa ini? Ikuti terus video kali ini. Oke, langsung saja kita akan unboxing dan review singkat jam tangan yang ada di depan saya saat ini. Langsung buka aja kotaknya. Oke ini dia jam tangannya Oke Nah seperti apa spesifikasinya langsung kita bahas sekarang Ya ini dia jam tangannya Oke langsung saja kita langsung review dengan singkat Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Jam tangan ini, mari kita bahas singkat dulu mengenai brandnya. Jadi, Tissot ini didirikan pada tahun 1853 oleh Charles Felician Tiso bersama putranya, yaitu Charles Emilis Tiso di Le Locle di Swiss Kemudian pada tahun 1930, Tiso bergabung dengan Omega dan mendirikan perusahaan holding bernama SSIH yang merupakan asosiasi pembuatan jam Swiss pertama Lalu pada saat industri jam menghadapi krisis, Tiso juga bergabung dengan SMH namanya dan membentuk perusahaan grup bernama The Swatch Group pada tahun 1998. Yang akhirnya hingga saat ini banyak brand jam tangan yang berada di bawah naungan mereka juga. Yang ada di tangan saya saat ini adalah versi jam tangan Diver dari tiso Kita bisa lihat di sini dari bezelnya, ini adalah bezel Diver. Nah, ini adalah Tissot Sister Thousand Powermatic 80. Kita bisa lihat di dahilnya sini. Inilah adalah Tissot Sister Oke. Nah, ini Tissot power Powermatic 80. Jadi, jam tangan ini menggabungkan style dan performa ke dalam desain yang ada pada Sister ini. Dengan slogannya Tissot, yaitu Innovators by Tradition, Tissot terus berkembang dan berinovasi menciptakan jam tangan berkualitas Swiss dan berteknologi tinggi. Jadi durability dan build quality dari jam tangan ini sudah pastinya tidak perlu diragukan lagi tentunya. Selain ingin menciptakan jam tangan yang elegan dan fashionable, serta original, sebagai sebuah jam tangan diver, tentu saja memiliki tampilan dengan fitur yang sangat mendukung. Jadi kita lihat dari bentuk desainnya saja, di disini sangat berkelas sekali. Untuk fitur dan spesifikasinya, kita mulai lihat dulu dari water resistance sebagai sebuah jam tangan diver, yaitu memiliki water resistance hingga 300 meter. Jadi minimal standar dari jam tangan diver itu biasanya 200 meter ini sudah memiliki water-resistant hingga 300 meter dengan tentunya juga didukung dengan diving bezel yaitu unidirectional rotating bezel jadi bezelnya hanya bisa diputar satu arah seperti ini Oke. akan tetapi untuk strapnya disini masih menggunakan fabric synthetic strap sehingga untuk tentunya untuk kegiatan diving kalian bisa menggantinya dengan strap rubber. Lalu sebagai sebuah jam tangan diver's tentunya fitur yang sangat penting juga yaitu adalah fitur lume. Jadi kita akan cek seberapa terangkah luminous dari Tissot star ini. Nah, untuk spesifikasi berikutnya, di disini dari tampilan fisiknya yaitu memiliki diameter 43 mm Jadi ini adalah merupakan ukuran medium dari jam tangan Ukuran 43 mm ini masih terbilang cocok digunakan untuk berbagai lengan Meskipun akan terlihat sedikit besar jika dipakai untuk pergelangan lengan kecil Lalu untuk ketebalannya sendiri yaitu 12,7 mm, jadi tidak begitu terlalu tebal untuk bahan dari case-nya menggunakan stainless steel 316L. Jadi, stainless steel 316L ini dianggap sebagai sebuah stainless steel yang diklaim anti alergi. Untuk kalian yang alergi terhadap steel, penggunaan stainless steel 316L pada jam tangan ini akan mengurangi resiko alergi pada lengan kita atau pada kulit kita khususnya. Kemudian untuk Glassnya di sini sudah menggunakan Sapphire Glass with anti-reflective coating. Jadi ini sudah Sapphire yang tentunya sudah tahan baret. Pada bezelnya terlihat di sini bezelnya sangat keren sekali dengan aksen hitam dan silver, membuatnya sangat terlihat elegan. Di sini untuk bahan dari bezelnya terbuat dari ceramic yang tentunya akan membuat jam tangan ini atau bezelnya akan semakin kuat dan tahan lama. Kemudian beralih ke movement-nya. Oke, kita bisa melihat pergerakan movement dari back case jam tangan ini. Di sini untuk movement-nya yaitu menggunakan automatic movement PowerMatic 80 yang memiliki power reserve yang mampu bertahan hingga 80 jam. Jadi dengan 80 jam power reserve yang tentunya sudah lebih dari tiga hari Jika kita menggunakan jam tangan ini untuk ke kantor hingga hari jumat Dan tidak menggunakan jam tangan pada weekend yaitu Sabtu dan Minggu Pada hari Seninnya Jam tangan ini masih tetap berfungsi Sehingga tentunya akan mengurangi resiko kita terburu-buru ketika harus men-setting jam tangan ini Kemudian yang tentunya menjadi faktor penting juga dari sebuah jam tangan untuk diketahui Yaitu adalah lapnya lug ini menjadi sangat penting agar kita gampang untuk mencari atau mengganti strap dari jam tangan ukuran lug juga akan memberikan kesan jam tangan ini terlalu panjangkah di lengan kita atau tidak jadi untuk lugnya sendiri yaitu 21mm kemudian panjang laknya atau lak-laknya yaitu 43 mm atau 4,3 cm jadi ini akan menjadi lebar pergelangan di lengan kita seperti ini oke Oke sekian video unboxing kali ini untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah untuk langsung menuju ke website kita di jamtangan.com saya di sini.